Ini adalah bangunan yang rubuh pada saat gempa bumi terjadi di Turki, 6 Februari 2023. Kok gampang banget rubuhnya bangunan itu? Apakah kualitas bangunan mereka buruk? Saya coba cari-cari tahu. Dan hasilnya, ini yang saya dapat. Mari kita amati lagi videonya. Pertama, area bawah hancur terlebih dahulu, khususnya bagian depan. Lalu kemudian, bagian atas seluruhnya jatuh ke bawah, karena tidak ada lagi yang menopang beban di atasnya. Nah, orang luar itu biasanya bilang ini tuh efek pancake collapse. Ada ribuan bangunan di wilayah selatan Turki dan wilayah utara Suriah yang rubuh dengan cara yang sama. Intensitas dari gempa tersebut bisa menghasilkan kerusakan yang besar. Tapi, dengan banyaknya bangunan yang rubuh dengan cara seperti itu akan membuat kematian yang lebih banyak. Ini adalah wilayah yang terkena garis patahan gempa bumi. Nah, yang terbaru ini terjadi di sekitar sini. Lalu apakah Turki aware tentang bangunan-bangunan yang memiliki resiko tinggi? Yang biasa mereka sebut soft story building Soft story building umumnya adalah sebuah struktur Bangunan dengan beberapa tingkat lantai Dan dengan dinding terbuka di area bawahnya Lantai paling bawah dapat dijadikan area untuk tempat parkir atau garasi Juga sebagai tempat untuk usaha atau perluasan rumah Bangunan tipe seperti ini sangat umum di seluruh dunia. Khususnya seperti di India, Pakistan, Turki, dan yang kita tahu di Indonesia juga banyak bangunan seperti ini. Umumnya di kita hanya memperhitungkan beban bangunan tersebut saja. Tapi mengabaikan efek momen yang dihasilkan oleh gempa. Orang-orang banyak membuat standar sendiri-sendiri berdasarkan biasanya, bukan seharusnya. Seperti di kita, orang-orang ingin punya bangunan luas dan tinggi, tapi dananya terbatas. Nah, inilah yang membuat struktur khususnya kolom ini dibuat kurang kuat supaya lebih hemat. Sedangkan di area atasnya, mungkin ada banyak beban seperti beton, dinding bata dan lain-lain. Kadang-kadang, area bawah memiliki lebih sedikit dinding dibandingkan atas. Atau kolom tidak tersambung secara langsung, itu artinya soft story adalah lantai yang paling buruk. Dan... Gak sepenuhnya bisa menahan beban yang lebih berat di atasnya. Jadi ketika gempa bumi mengguncang, strukturnya mungkin bergoyang sampai struktur bawahnya patah. Reruntuhan yang seperti ini menjebak orang-orang di bawah material bangunan yang berat. Hal ini membuat misi penyelamatan menjadi lebih sulit. Pada 1999 Turki khususnya di kota Izmit mengalami gempa bumi 7,6 magnitude dan menyebabkan kematian sekitar 17.000 orang. Dengan fakta ini, kita bisa tahu bahwa 90% bangunan dengan struktur lunak atau soft story bakalan runtuh. Setelah kejadian itu, Turki memperkenalkan kembali standar bangunan tahan gempa, tapi tidak berjalan karena korupsi. Berikut adalah cara supaya bangunan soft story dapat tetap utuh bahkan ketika dihajar gempa. Perkuat bangunan dengan material yang dapat menopang beban struktur. Skenarionya adalah kolom dapat diganti atau diperkuat dengan baja. Dan dinding dapat diganti dengan beton. Ditambah lagi ikatan struktur ke pondasi. Jadi ketika ada guncangan maka akan ada penahan dari lantai bawah. Solusi ini terlihat simpel namun susah untuk diaplikasikan. Faktanya, perkuatan struktur bangunan adalah keputusan yang mahal dan bahkan untuk negara sekelas Amerika. Selain itu, masalahnya adalah perusahaan konstruksi mengambil jalan pintas dan mengabaikan standar mutu bangunan untuk menurunkan biaya bangunan dan pemerintah membiarkan adanya pelanggaran tersebut. Sekarang, Turki mengejar kontraktor yang telah menyebabkan kematian lebih dari 40.000 orang. Besarnya bencana ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti geografi dan kualitas bangunan yang buruk. 11 Maret 2011, Jepang dihantam gempa bumi sebesar 9,1 magnitude dan membunuh setidaknya 20.000 orang. Kebanyakan kematian diakibatkan oleh tsunami dan gempa bumi tidak begitu merusak bangunan, karena Jepang berinvestasi besar dalam bangunan tahan gempa. Mungkin saat ini cuma Jepang yang benar-benar terbukti memiliki kualitas bangunan yang tahan gempa, khususnya bangunan tinggi. Untuk gedung bangunan tinggi, kita sebaiknya belajar dari Jepang. Cuman masalahnya biayanya sangat besar. Untuk bangunan rendah seperti rumah hunian, masyarakat juga harus diedukasi tentang bahwa bangunan bukan hanya harus kuat menahan beban, tapi harus juga kuat akan efek yang dihasilkan oleh gempa bumi. Menurut kalian apa sih yang dapat kita pelajari dari kejadian Turki ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.